konsol tentang pegas sebuah pegas digantung dengan beban 10 kg dengan gravitasi bernilai 10 meter per sekon kuadrat jika panjang mula-mula pegas 50 cm lalu panjang akhir pegas menjadi 55 cm maka konstanta pegasnya adalah berapa? Soal kedua, sebuah pegas mempunyai konstanta 120 newton per meter pada percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah pertambahan panjang yang diberikan oleh pegas jika digantung dengan massa bernilai 10 kg. soal ketiga jika pegas pada soal nomor 2 yang konstantanya adalah 120 Newton per meter dan mempunyai massa 10 kg dibawa ke sebuah planet di mana diperoleh, panjang pegas yang mula-mula bernilai 20 cm setelah digantung beban, Panjangnya menjadi 40 cm. Berapakah percepatan gravitasi pada tempat tersebut? Nah, soal berikutnya, soal nomor 4, pegas, masing-masing nilainya adalah 100, 100, dan 240 n ton per meter. Digantung oleh massa M. Jika panjang, Pertambahan panjang pegas keseluruhan itu mencapai 5 cm pada percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat Berapakah nilai dari M? Nomor 5 Ada tiga pegas digantung identik masing-masing nilainya K dan digantung dengan sebuah pegas lain yang nilainya adalah 3K. K ini bernilai 150 newton per meter. Jika pertambahan panjang pegas mencapai 10 cm, pertambahan panjang totalnya, dan percepatan gravitasi bernilai 10 meter per sekon kuadrat, berapakah nilai konstanta pegas gabungan? Berapakah nilai Masa beban